aku minas kulit aja ya, dipotong sama serena iya tapi udah usah terlalu Oke terlalu opi, aku cuman dianjur ke Wah, wow, ab, tuh Pak Irut tanggabanku dong nih kita Cirebon nih kita ke Cirebon kita ke Cirebon. apa? gimana. Oke. Wuh wuh Wuh wuh wuh wuh wuh wuh dari aku, di ada kata Waduh! ini, itu mobil lah ganti mobil, aja. bisa duduk Peran Kita duduk, Mobil serobu, nggak ada yang pakai cruise control ya? Nggak ada ya? dah, pun dimulai gak benar, satu, keren, ini, yang bawah lagi nge nih, jadi dia mabok hidup lagi, tidur lagi, lagi anjay itu di tengah-tengah kayak loncat Eh, Oh Tapi dulu, mobil- mobil Tuh, pake beli nih apa namanya ayo ayo gas gas gas ada balik <tid> kagak ada res area kagak ada bisa spawn udah udah udah r boleh buda. diadu boleh <tid> diadu okay. ayo boleh diadu <tid> ayo kudar <tid> Uh, Eh,overline gue join dulu. Nih. Nih. Bro, bang, <laughs> <terus> mobil semua. <laughs> es krim, es krim. Nih. Tuh, es, hmm. es tuh. <laughs> iya. iya. oh, <laughs> <Kitato>. Cina tanpa <laughs> <tukuh>. <laughs> <hums> <hums> si ada Indomilk ya Gak ada di surabaya ke ucuk dan dateng ke jadah ini kok? nih ini lebih kencang nih bang lebih kencang bang lebih ini bang Oke, nih satu menit tiga puluh detik kemudian. Om Om telolet adain kayak ya kan. bisa jalan? bisa nih. Nah, bisa Ini mobil jangan ditinggalin nih. Woy, woy, woy, woy. Woy, mati. Oh, matiin <laughs> mati. mati. mati. mati. yeah, aja ras. Aja ras. Matiin. bensin dulu, habis cuy. <laughs> cuy Info solar, info solar, info solar. goceng. So enggak well oh, no, no, no, no no. oke kita langsung kita rumputan kita langsung eh yang benar bangnya turun every lagi terumputan terumputan dikerjain sama bapak apip ini dia oke dia nge keluar bang ini kodenya masih sama bang? kodenya masih masih masih lagi di jatel oh semi sep Kabur. oh my god ke apa kapal bersiar Berminik Oren oh, ya, ah, ya. ah, ah. memang kagak ya? ada suaranya ya? pasti oh, ada A B A oh, iya, iya, iya. Masteng, ada suaranya A Masteng. Oh, oh, ya. oh. tadi itu Tidak ini nah, listrik Mastang listrik Mas itu oh, uh, <laughs> lagi makan ya mm -hmm. lagi makan lagi nyarap nyarap pagi nyarap lagi maling tahu tahu tahu Gak pada nyaraf ya? Eh, Eh, bangsit. Kode ini yang Yang mana saat yang 83 Ae? dengan Alam Terus Alam, Bersatu dengan Alam <tuk> <tuk> <tuk> Alam Alam <Barzat. tuk> oke, mantap, long, di oh bisa naik kan? bisa itu bisa bisa iya mental turun enggak coy ya dah jadi yeah. monumen dan ini